Sementara dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu kan punya masalah, punya perasaan, punya kondisi-kondisi fisik dan psikologis yang uh, berbeda-beda. Misalnya kaum perempuan. Kaum perempuan pada saat menstruasi, terutama pada hari pertama, emosinya itu tidak stabil. Nah, dalam, dalam gerakan uh, human relation approach ini, kemudian mengusulkan bahwa Mesti mempertimbangkan manusia itu bukan hanya sebagai mesin yang mencetak output daripada organisasi, tetapi manusia harus dihitung juga sebagai manusia yang punya perasaan, punya kebutuhan, punya aspek psikologis. Nah, di maka muncul ada uh, cuti untuk perempuan yang head hari pertama. Nah, biasanya organisasi-organisasi modern yang melakukan... Uh, Pendekatannya dengan human relation approach, itu selalu menerapkan salah satunya misalnya memberikan cuti untuk uh, perempuan head pertama. Atau cuti melahirkan tiga bulan. Nah, bisa dibayangkan wanita yang melahirkan tiga bulan cuti tidak bekerja tetapi gajinya terus dibayarkan walaupun dia tidak bekerja. Nah ini juga merupakan bagian dari human relation approach ya lanjut Pak Beri next next slide nah di sini uh, di pendekatan human relation approach ya nah ini di riset pertama yang dilakukannya di Harvard atau ke itu dulu Mas Beri ke Pak Beri ke scientific approach dulu ke slide berikutnya dulu Ya, jadi diputar. Ini, ini ketuker nih, nyimpennya. Nah, di sini ya Nah, ini perkembangan Belum, belum. Tadi ke awal, ke awal. Ke sebelumnya, ke sebelumnya. Pak Beri. Ini ya, Bu. Yang scientific approachnya ini ya. Nah, ini perkembangan teori scientific approach itu dipengaruhi pendekatan manajemen ilmiah ya, yang diklaim oleh Frederick Winslow Tyler. Ya dulu eh, perkembangan kehidupan manusia ini kan lambat, ya. Nah kemudian begitu ada revolusi Inggris, kemudian terjadi revolusi industri, ya di mana memang diawali dengan berbagai macam penemuan, mulai dari mesin uap, James Watt, ya, kemudian penemuan listrik. Pemas Alpha Edition sampai ke kemudian sekarang ini kan kita sudah masuk ke era digital ya 4.0 mungkin sekarang sudah mulai 5.0 ya. Nah di era masa lalu itu dari zaman kegelapan kemudian muncul Renaissance dan Humanisme setelah itu Revolusi Industri. Nah di Revolusi Industri itu berdirilah pabrik-pabrik. Nah, termasuk salah satunya adalah yang uh, di mana didirikan oleh Frederick Winslow Taylor Ya, nah, uh, Taylor ini juga kemudian melihat apa namanya, kayak melakukan sebuah penelitian lah ya, bahwa observasi apa yang terjadi di pabrik tersebut. Di situ, uh, Tyler menekankan perlunya profesional management untuk menciptakan efisiensi. Pemanfaatan kaidah ilmiah, penyusunan rancangan proses dan pengembangan hubungan yang saling menguntungkan antara pekerja dan organisasi. Nah ini di sini uh, Taylor melihat bahwa organisasi ini akan berjalan secara efektif dan efisien memang harus di uh, kelola secara profesional. Di situ harus ada berbagai macam rancangan prosedur kerja mulai ada SOP pedoman kerja dan lain sebagainya ya kemudian ada konsep mutual of interest yang dikemukakan oleh Taylor. ini mempengaruhi perkembangan organisasi karena esensi hubungan yang baik antara pekerja dan organisasi akan membawa manfaat yang baru dalam pencapaian nah disitu ada konsep tadi ya mutual of interest itu artinya ada kesamaan kepentingan. Suara ibu jelas nggak? Jelas bu, jelas. Jelas bu. Yes. Nah, ada kesamaan kepentingan. Jadi antara pekerja dengan uh, manajemen dalam organisasi itu harus punya kepentingan yang sama supaya bisa sama-sama dapat bekerja untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Ya. Nah. Uh, Meskipun demikian ya tetap saja kepentingan-kepentingan pribadi harus disisihkan jadi ketika seseorang masuk dalam sebuah organisasi organisasi terutama organisasi klasik ya atau scientific approach maka orang tersebut harus uh, mau melebur dengan tujuan dari organisasinya sehingga betul-betul uh, menjadi tujuan organisasi itu, jadi tujuan dirinya atau tujuan bersama yang kita sebut dengan mutual of interest tadi atau kepentingan yang sama tadi ya, agar bisa sama-sama mencapai tujuan bersama. Lanjut Mas Dery. Pak Dery. bu, ini bayar. Ya, yang selanjutnya setelah itu, ya. Uh, nah ini ada tokoh-tokoh scientific approach ke sini dulu ya menurut Henry Fayol Henry Fayol itu sebetulnya muridnya F.W. Taylor ya sama-sama uh, Menggagas tentang scientific approach nah disitu uh, Kalau menurut uh, Henry Fayol bahwa ada beberapa prinsip di dalam organisasi. Jadi, organisasi itu akan berjalan dengan baik kalau dia bisa menjalankan prinsip-prinsip organisasi. Salah satunya adalah struktur organisasi dikoordinasikan oleh manajemen. Jadi, mesti ada apa namanya, pengkoordinasian semua struktur, semua lini di dalam organisasi oleh manajemen, tentu oleh atas/atau CEO, ya. Chief Executive Officer selanjutnya, organisasi disusun berdasarkan kriteria tadi. Ya, ada tujuan, ada proses, ada orang, dan tempat. Nah, empat syarat itu menjadi prasyarat adanya organisasi. Kemudian, ada prinsip kesatuan perintah atau arah. Jadi, semua anggota organisasi harus memiliki arah yang sama. Jadi, tidak boleh pimpinannya kemana, anak buahnya kemana, gitu ya. Jadi, harus sama-sama memiliki arah yang sama. Kemudian, ada kekuasaan dan tanggung jawab, ada pengendalian wewenang, ada perencanaan yang sistematik. Kemudian, ditambahkan di situ ada masalah psikologi manusia, ada kesamaan perlakuan dan kesempatan, kemudian ada stabilitas tetap kerja. Kemudian ada insentif pegawai dan kesediaan untuk menerima tanggung jawab. Kemudian ada semangat kor, Semangat korp ini menjadi penting supaya anggota organisasi memiliki loyalitas terhadap organisasinya. Jangan sampai dia bekerja di satu organisasi tapi dia menjelek jelekan nama organisasi tersebut. Nah, itu tidak ada semangat korp di situ. Mohon tadi Uh, baik lanjut tadi, assalamualaikum ya ya lanjut ya nah uh, kembali ke ayah ini dulu nah selanjutnya adalah pendekatan struktural kontinensi Teori ya, nah, pendekatan ini sebetulnya merupakan jembatan dari teori organisasi klasik, atau scientific approach, ke pendekatan modern, atau kalau istilah lainnya, itu adalah neoklasik ya. Nah, dalam pendekatan... Kurang kontingensi teori atau kontingensi approach, organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang eh, salah satunya adalah masalah efisiensi. Nah, di sini efisiensi dapat dicapai melalui penyusunan struktur organisasi. Kita lihat ya, nafasnya, sengal, -sengal. Nah. Kemudian yang kedua, berdasarkan kondisi lingkungan. Nah, struktur organisasi juga dibentuk berdasarkan kondisi lingkungan. Nah, dalam struktur kontingensi teori, eh, desain organisasi sangat bergantung dari kondisi lingkungan yang ada. Misalnya, pada satu sisi boleh jadi dia menerapkan pendekatan klasik atau scientific approach, ya. tapi di sisi yang lain dia menerapkan pendekatan. Uh, Humanistik ya, atau pendekatan modern. Nah, kontingensi menawarkan bahwa pada satu sisi atau pada satu masa pendekatan saintifik itu sangat tepat untuk uh, organisasi, ya, tetapi uh, sisi yang lain pendekatan humanistik boleh jadi itu pendekatan yang tepat jadi kadang-kadang pendekatan saintifik maupun pendekatan modern dipakai secara bergantian ya itu untuk uh, struktural kontingensi di situ dikatakan juga tidak ada cara terbaik untuk mengorganisir dan cara untuk mengorganisir tidak selalu sama efektif ya. Jadi bergantung pada berbagai faktor. Jadi kalau kata scientific approach pendekatan scientific itu yang paling baik. Kata pendekatan modern pendekatan modern itu yang paling baik. Nah kata struktural contingency theory bahwa kadang-kadang pendekatan scientific itu lebih baik, kadang-kadang juga pendekatan lebih baik tergantung pada kondisi seperti apa organisasi itu berada. Hmm. Jadi, sangat bergantung pada kondisi lingkungan maupun konteks di mana organisasi itu berada. Konteks itu antara lain ukuran teknologi lingkungan, tujuan, dan strategi dan budaya. Nah itu mempengaruhi desain atau pendekatan organisasi yang akan diambil. Sampai di sini, dipahami? Halo, sudah dipahami. Iya, ya, paham, paham, Bu paham, paham, paham Bu Paham, tapi Bu, nanti Saya sedikit bertanya, Bu Oh, paham. boleh, mau bertanya dulu Silahkan Oh, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, sebelumnya mohon maaf Saya ingin mau bertanya Nah, misalnya nih Aku Kalau dalam Organisasi kan Keluarga keluarga yang kecil tuh keluarga sampai negara negara kan misalnya semuanya organisasi misalnya nih salah satu ingkatan belajar ini mereka kekurangan kekurangan SDM gitu SDM bagaimana bagaimana caranya yang kekurangan untuk ini memajukan suatu organisasi bagaimana apa saja yang kita lakukan itu walaupun STM tidak ada tapi selalu aktif begitu dalam organisasi kemajuan hal apapun baik jaga pendek jaga menengah dan jaga ini jaga panjang jangan panjang bagaimana caranya bu ibu resen apa Hai. saja yang kita kerjakan begitu Soleh ya, sholahuddin ya Oke bawah, Baik sholahuddin Dalam organisasi ya, organ, Salah satu syaratnya tadi kan harus ada SDM ya Selain ada SDM ada syarat yang lain sebetulnya Ada yang disebut input dari organisasi, apa tuh? 5M plus 1I ya, man, money, material, metode, mesin dan informasi. Jadi 5M dan 1I ini harus ada sebagai input dari organisasi. Harus ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini bukan hanya jumlahnya cukup, tapi kualitasnya juga harus bagus. Kemudian harus ada money, harus ada uang. Kalau ada orang tapi nggak ada uang juga susah untuk berkembang. Kemudian ada material, ada bahan baku yang akan diproses untuk menjadi output. Ya, man, money, material. Kemudian ada metode, ada cara, ada metode bagaimana melakukan pekerjaan supaya outputnya itu bisa tercapai. Metode, mesin, ada teknologi. Jadi lima hal ini mesti lengkap termasuk satu lagi adalah informasi. Kenapa informasi sekarang menjadi penting? Justru sekarang uh, orang yang bisa berkembang itu orang yang menguasai teknologi informasi. Ya, coba bisa uh, kita lihat orang yang menguasai teknologi informasi itu bisa jadi miliarder. Misalnya uh, apa namanya para pemilik Misalnya Google, ya. Nah dia kan menguasai teknologi informasi. Pemilik Facebook, walaupun mungkin sudah dikalahkan. Sekarang pemilik WA yang yang menjadi pemiliknya sekarang kan yang punya Facebook, ya. Nah itu dia menguasai teknologi informasi, itu bisa menguasai dunia, ya. Bisa kaya. Para YouTuber, dia juga menguasai teknologi informasi, kerjanya sekolah nggak usah tinggi-tinggi misalnya Tapi dia bisa viral di YouTube, bisa dapat uang banyak Sementara yang kalau untuk jadi dosen kan sekolah harus tinggi-tinggi dengan biaya yang cukup besar Mungkin uangnya tidak kembali seperti biaya yang sudah dikeluarkan gitu. Tapi itulah maknanya hidup adalah pilihan kan? Nah, Bagaimana sebuah organisasi kondisinya kekurangan sumber daya manusia, SDM-nya kurang, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya kurang. ya. yang nah, Sebetulnya kalau kita mau memetakan, membuat strategi, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam organisasi, yang paling tepat adalah melakukan analisis SWOT terlebih dahulu, analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Kekuatannya apa yang dimiliki, walaupun misalnya jumlah manusianya sedikit, SDM-nya sedikit, tapi misalnya kualitasnya bagus, berarti kan masih ada kekuatan di situ. Atau SDM-nya sedikit, sudah gitu kualitas SDM-nya jelek. Nah, strategi yang pertama kalau memang kelemahannya seperti itu, yang strategi pertama adalah rekrutan, rekrutmen SDM. Kalau memang kalau memang SDM-nya sedikit dan kualitasnya kurang bagus, tapi kalau kualitasnya bagus walaupun sedikit nggak ada masalah di disitunya. Tinggal kita lihat kekuatan yang lain. Ada bagaimana dengan sumber daya keuangannya? Punya uang apa tidak? Kalaupun tidak punya uang nggak ada masalah kalau dia punya Kemampuan untuk fundraising, kemampuan untuk mengambil uang, atau apa namanya, untuk mencari uang, untuk bisa memperoleh uang dari pihak lain, dari sponsor, misalnya ya, seorang aktivis organisasi kemahasiswaan, katakanlah seperti itu, itu tidak mesti punya uang, mahasiswa, organisasi mahasiswa itu enggak mesti punya uang. Yang penting adalah dia bisa membuat proposal untuk mencari uang. Misalnya melalui berbagai kegiatan. Pencarian uang bisa melalui sponsor, bisa melalui alumni, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah kualitas SDM-nya tadi. Jangan sampai sudah SDM sedikit, kualitasnya kurang bagus juga. Jadi tahap pertama yang harus dilihat tadi ya, analisis SWOT kekuatannya apa, kelemahan apa, peluang apa, kemudian ancamannya apa. Nah, empat hal tadi itu harus dipetakan. Sehingga nanti positioningnya kita berada di kuadran mana. Kalau ternyata faktor eh, internal, faktor internal itu tadi ya kekuatan dan kelemahan. Misalnya positif dan faktor eh, Eksternal, eksternalnya, peluang dan ancaman, juga berada pada posisi positif kalau dua-duanya positif berarti kan ada di kuadran satu. nah di kuadran satu itu bukan berarti juga aman maka dia strateginya harus agresif nah agresif itu kan artinya dia harus mampu meningkatkan uh, kemampuan untuk mengembangkan diri. Caranya seperti apa? Boleh dengan cara peningkatan sumber dayanya. ya. Sehingga kalau sumber dayanya kuat, maka dia akan memiliki berbagai macam kegiatan yang akan menunjang kepada proses pencapaian tujuan. Ujungnya organisasi itu kan ujungnya pencapaian tujuan. Organisasi didirikan untuk mencapai tujuan. Nah kalau organisasi didirikan tapi tujuan tidak punya tujuan, ya untuk apa ada organisasi gitu ya. Organisasi ya. itu ada kalau ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan mah ya sebuah perbuatan yang apa namanya sia-sia kali ya. Karena itulah maka, Gimana caranya tadi supaya bisa menghidupkan organisasi ini agar tetap e, bisa berjalan walaupun SDM-nya sedikit. Satu, peningkatan kapasitas SDM dulu. SDM ini walaupun sedikit harus berkualitas. ya Harus mampu memiliki e, apa namanya, kemampuan satu rising fundraising itu adalah kemampuan untuk mencari uang misalnya kalau mahasiswa KKN nih contohnya, KKN itu kan rata-rata harus mengeluarkan uang kita, bawa, kita membawa uang ke lapangan untuk program-program kita, tapi kalau mahasiswanya cerdas dan punya kemampuan fundraising malah mungkin pulang kita bawa uang dari mana salah satunya misalnya dengan menyebarkan proposal nih ya. Pertama misalnya proposal ke para sponsor perusahaan-perusahaan, katakanlah atau ke pemerintah, ke departemen penerangan. Pemerintahan, departemen penerangan kan punya film-film penerangan tuh. Nah kalau di desa misalnya kita putar film misbar ya, gerimis bubar gitu, pakai layar tancap. Nanti eh, masyarakat nonton bayar, bayarnya usaha mama misalnya 5000. Eh, kan di di desa misalnya hiburan kurang. Disuruh eh, bayar 5000 untuk nonton film misalnya dua buah film. Walaupun filmnya misalnya film penerangan, misalnya film Oma Irama zaman dahulu itu. Mereka masih mau misalnya. Nah, dari situ kan akan terkumpul uang. Kemudian apalagi program yang kita tidak harus mengeluarkan uang tapi bisa didanai oleh orang lain. Misalnya membuat proposal untuk pendampingan petani, misalnya pemberantasan.